Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita ada bisa, ngelola kehidupan itu udah bisa. Nah kalau sama-sama nggak bisa, nanti setelah mati juga ada nggak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah ini di sini terus kita dilatih indah sholati wa nusuki wa lillahi rabbil alami. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau – enggak jelas ya – enggak orang-orang yang kepedian, kalau kamu top, jangan mati. <laughs> itu kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu enggak top. Ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu enggak tok. Katanya kamu tok kok. Mati. Jangan mati. Kalau tok itu jangan. Jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya tok terus. Gitu. Itu dikotok sama apa? Tapi orang itu lupa. Apa -apa? Nah, ketika sehat begini, kita seakan-akan ngelola kehidupan. Gara-gara merasa ngelolas, seakan-akan kalau mati, lalu saya gimana ya kalau mati? Nah, cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, semangkau. Nabi Yunus itu minggat tadi abad abad itu, dalam bahasa Arab pergi nggak pamit. Kalau orang Jawa bilang minggat. Itu sebenarnya saking mantelnya, saking emosinya. Beliau akhirnya meninggalkan kaumnya, pamit -mamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada, -ada betul itu gitu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Waktunya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan, terus semua kesalahannya diselesaikan sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, batu, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobokan, dikembalikan sama pemilik hari itu semua kedzaliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan jadi tobat itu tidak hanya istighfar, kalau istighfar ribet tobatnya orang punya utang, istighfar gitu kan. Hari-hari itu ada punya utang, harus minta maaf. Itu kan ribet itu harus diselesaikan. Tidak obat diterima sama Allah. Hai, batas akhir, finish dari harusnya ada. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adat. Ternyata Rabu itu tidak kena adat. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adat. -adat. Dilihat dari jauh, ternyata enggak kecewa dia wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya ada kebohong, di masyarakat itu ada aturan siapa yang bohong dibunuh, padahal Nabi, Nabi Yunus ngomongkan nanti Rebu ada hadap kira-kira gitu ternyata Rebu itu tidak ada hadap. makanya dia sudah di batas kampung kembali lagi kembali minggat lagi, karena nanti pulang pasti dibunuh, Dipunuh, karena dia ada kebohong ya, akhirnya Masyur itu, terus dia ikut Nelayan sebenarnya yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sebenarnya. Zaman itu, ini saya lagi zaman itu, nanti ini efeknya nanti tauhid Zaman itu para nelayan itu kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu, mau tenggelam itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat. Terus, minal Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita tutur, sudah punya peradaban. Ini ada peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil di, di, undi. di undi. Ternyata yang keluar dia, Nabi Yunus. Terus mereka tahu, ini orang nggak pantas, pantas dikorbankan. Nah, Nabi di mana-mana itu ganteng. Orang awal itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik, cover Kaper kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya. Aturannya gitu. Udah tau saya, dulu saya juga janggal kenapa nabi aturannya harus gitu. pangan angen di pemimpin oleh Uyeisen gitu. Maksudnya Fushane, saling memimpin di masa kritik itu kan, iya gitu ya. Gitu. Jadi nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasabnya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain solida itu ya paling ganteng. <tuk> Karena ya dibully kan, sopartin di itu di nabi, jenela na, kan ribet kalau misalnya, misalnya ada yang bully itu kan juga ribet. Sehingga cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan. Di Uh, dibuang karena beliau seorang nabi faltahoma hulhud uh, beliau ditelan ya iltikom itu tidak dikikit ditelan ya karena ditelan beliau sudah mengalami dibunyah ditelan iltikom itu ditelan karena beliau seorang nabi di dalam petnilhud itu di perut itu dia wiritan dan barokahnya wiritan itu perut ikan ini menjadi masjid dia nyaman di situ nyaman terus mengalami karomah lah. andikan wali itu ngalamin karomah. Nah kesimpulan dari cerita ini apa? masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus ya dikasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andika Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan Adam. Itu masyarakat mesti gak percaya kan Adam. mau ada adab, kok dia di di rumah itu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian mengakhirkan ilmu yang bernama ilmu Tawfid, ilmu Tawakal, ilmu Smasra, anak gitu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis, saya itu free cerita agama itu milik Allah. Jika teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Biasa ya, saya, saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab, kuat besi. <laughs> Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghasurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan, saya hancurkan. Gitu. Andai kan si, si yang menjawab tadi tahu rencana saya. Mesti kuat, bilang, kuat kaca. <laughs> semuanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat, malah musnah. yang gak kuat sampai sekarang. <guruh> Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan. Nih. Sementara ayam udah rame-rame gitu. Sehingga, ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga, ini cerita-cerita Nabi. Sehingga Nabi itu Kadang enggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya ya, perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya. Itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini. Ponta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa. Ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya, bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti ya, bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa, karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah, semua itu ke Allah, logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang, kalau kita teliti itu hanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Anda ini ngaji tahu, biar tidak terlalu berteori itu. Karena kalau salah cerita uang, pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tetap beri contoh. Tidak, nah, ini nanti kalau sampean suatu saat meninggal, ketemu Mungkarnagir itu tahu, tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Warai tekniknya. Makanya ada cerita, agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal bisa ditangkap para tapi agama ini, pertanyaan karena akhir dibocorkan semua kiai itu. nggak ditangkap sama pekerjaan. Harusnya kan rugi, karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu buka. Tuhanmu siapa? Kamu Muhammad. Itu kan sudah dibocorkan, tapi itu enggak dianggap. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP, bocorkan soal itu dianggap. Bipinan. Bocor harus harusnya boleh. Maksudnya kalau menurut teori itu harusnya boleh kan mau, mau pertanyaan mukar nakir saja dibocorkan kan? ya tapi kan enggak ada itu harusnya boleh tapi kan terjadi enggak ujian bawah kalau dibocorkan itu, makanya agama ini begitu baik pertanyaan yang parahnya surga neraka saja di, <guruh> dibocorkan, kurang apanya baiknya agama ini, pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan iya kita anggap sama mukar nakir ya dari itu ya. Saya lagi ya, supaya kita ingat Fitra lima Soal Anda modern lah tapi saya sebagai Kiai akan ngajari kalian tentang fitro lima. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama, kalau ditanya, kuat mana? Ini terseranjirkan Kalau misalnya saja kertas ini, aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ya secara materi kuat baja ya allah tapi secara substansi jenengan dia ya, terserah jenengan monggo hmm. di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beraja sudah seremodikan itu nah akhirnya para nabi para wali itu ditanya saya punya kitab karangannya Abdul Hamid orang-orang alim kitab itu dulu saya ngaji lama sekali sampai sekarang saya pelajarin manusia itu dijebak hukum adat. padahal adat itu ya tidak terlibat misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. ya tadi indukan unta melahirkan unta normal gitu. indukan sapi melahirkan sapi normal tapi kalau para nabi itu bilang ya agak normal, Enggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok yang sama, tembok sama indukan unta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan unta sehingga sekitar Nabi Soleh ditanya bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa ngelakar unta dari batu besar ini? Jawabnya Nabi Sholeh ya bisa, maksudnya bisa. Dan mujizatnya Nabi Soleh suruh itu, keluarlah unta dari batu Karena secara teori ya tadi coba unta indukannya apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menceritakan, menceritakan anaknya itu apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, khususnya kan enggak juga. luar bisa apa, Pak? Ungkupnya bukan main telur itu kan. Tapi bisa keluarkan ayam, dia bisa apa? para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya. Kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir suatu waktu bingung nggak ada air ini Nabi santai aja Ini gimana Nabi nggak ada air Nanti orang mati kehausan Nabi ya santai aja Kamu ingin air ya Iya ya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah tersadar ada air Ada yang keluar dari jemarinya ada. Karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin Dan mungkin juga tahunya itu ya semuanya itu Allah Kalau kamu kan nggak. Wah, daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini, malah berteori macam-macam. Seakan-akan ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakar wali, pasti berpikirnya. <guluh> Makanya nggak wali-wali, tapi orang nggak bakat. Karena... Itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah, kan? Seakan-akan Allah nggak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya saja aja menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adatnya selalu berjalan, normalnya api yang membakar di padang pasir normalnya yang nggak ada air, normalnya batu ya agak mengeluarkan otak. Tapi kamu jangan terjebak oleh keserian yang anda lihat. Tetap di Bali itu ada kekuasaannya Buat